Ya tadi nungguin di disitu. Pon ini hmm. akhirah welcome welcome yang baru bergabung selamat bergabung yuk salam akrab salam silaturahmi yuk bantu share, -share bantu share, share nya bantu picu picu juga. Jangan terlalu. Yo, yang dekat merapat ya. Jangan walaupun terlalu. Sayang, walaupun sayang, walaupun itu bang. Sayang, sayang. Jangan terlalu maju dulu bang itu yang di situ bahaya itu yang di situ bahaya jangan terlalu maju. selalu kakira lancar giginya kakira cek cek cek mantap, udah mantap mantap mantap mantap aduh sultan kino ini jangan terlalu maju eh, jangan terlalu maju hujan kita tetap semangat ya miskei Miss miskei Miss miskei Miss miskei Miss Miss buat kuntilanak Lala, pocong benerowo kalian pakai jas jangan lupa ya soalnya ini lokasinya hujan Gini, kiri itu plastik kah Kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri Itu di kiri. Nah. Allahu akbar. Atas, atas atas Takutnya di atas ada yang ngikutin. Enggak enggak enggak di atas enggak. Turun turun. turun turun turun turun. Itu di depan, Bang. Di bawah. Salimin aku sampai Inces bukan lagi. Depan depan depan kiri. Inces Inces ada ada Salim nih dari Kakira yang ganteng. Inces Inces mau enggak? Mau enggak cogan cogan mau enggak? cogan ada co-co jelek ada co-jelek co-jelek mohonnya aja ya mohonnya aja co-jelek Bang kiri uh. dah kiri dah kiri dikit aja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Sanek mm. aduh bukan lagi bang Sanek kemana aja nih mm. baru nongol. Waalaikumsalam ya, ya. Bang, Sanek. bang Sanek Kiri lagi kiri lagi nah, ini penasaran sama yang kemarin Nah itu kiri. situ. Oh, kanan kanan kiri, kanan kanan. Enggak, bukan yang di situ. Pot ajanya, kiri, kiri Kanan lagi kanan kanan kanan kanan kanan kanan. kanan. Terus kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome yang baru bergabung ya. Salam akrab, salam silaturahmi. Nah itu di pohon tuh. Aduh, bukan lagi pemanasan dulu, pargoi katanya. Nah, op, op, op. Itu di pohon, Bang, di pohon. Oke okay lah kalau begitu kita pemanasan dulu, kita usik yang ada di lokasi di sini. Di pohon kiri tadi. Dulu, hey. Buat di... Penunggu di sini lanak, kocong, generowo, apapun. Aduh. Kiri, Aduh. Ya. Jangan, berani. Ah. Jangan main fisik. Di pohon Jangan... kiri, Bang. Di pohon kiri tadi ada. Jangan lempar HP atau apa, awas. Di pohon kiri tadi ada. Biar Cis, ikut siap, siap. Mari 6 6k kita pargoi, 6k kita pargoi, <gih> dikit lagi ya, menunggu 6k aja kita pargoi, geng kiri bang bukan promosi, aduh, kiri, di kiri? ah itu situ, op, kiri lagi dikit, kiri lagi dikit, kiri lagi dikit, oke di situ, op op op, ah eh, kelewat, <gih> itu situ tuh tuh tuh, di pohon yang di pohon yang ujung, pakai senter jauh deh, pakai senter jauh deh. Coba ke jauh Di pohon yang di ujung sana Kita dulu, geng. Hmm. Kiri lagi, senternya kiri Kiri, kiri nah, Itu di pohon tuh, di pohon tuh Di pohon itu tuh Nah, iya kan? itu dia udah nungguin di situ dari tadi <tuh> <tuh> <tuh> suara aman nggak suara <tuh> takut kekecilan suaranya nih batu terpesona sambal sambalado